Apa kita gentar? Hanya dia yang sanggup membebaskan kita dari semua murka Tuhan itu. Karena tidak ada yang lebih tinggi dari Tuhan. Murka itu di atas, kepada bawah. Dan tidak ada satupun pun bawah dapat mendesak atas. Kecuali kalau sama-sama datang dari atas kalau kita mengiringi kedua hal ini antara pengampunan Tuhan, kebenaran Tuhan dengan murka Tuhan saya percaya sekali lagi kita pasti akan makin percaya kepada dia makin taat kepada dia makin mendengar keinginannya makin melayani dia makin berserah kepadanya makin makin. ini penting sekali karena itu saya ingin melihat bahwa penebusan Tuhan Terhadap hukuman Tuhan Hanya satu Karya pengorbanan Yesus Kristus Amin Itu Siapa yang sanggup? Engkau taat dengan hukum Kitab Taurat Itu kaca pembesar untuk menyatakan bahwa manusia itu berdosa. Dan tidak mampu keluar dari dosa. Itu kitab Taurat Orang Yahudi begitu bangga karena memiliki kitab. Lebih merasa istimewa dari suku-suku yang lain. Bangsa-bangsa yang lain. Agama yang lain. Karena hukum itu. Tapi mereka tidak menyadari. Mereka sesungguhnya makin hari, makin melihat. Tidak berdaya Bisa dia mengerti maksudnya Baik jemaat yang ada di rumah Supaya kita terus Ketika kita mengatakan Tuhan semestinya aku Tidak layak menerima tubuh ini Menerima perjamuan ini Aku tidak layak Semestinya aku di neraka Aku menerima murkamu semestinya aku itu tapi belas kasihanmu yang begitu baik meluputkan aku dari murkamu menyelamatkan aku dari semua tuntutan hukuman itu oh saya percaya ketaatanmu kualitasnya makin akan meningkat, amin percayamu makin meningkat kebergantungan kita kepada Yesus makin meningkat penghargaan, respect. Kita kepada perjamuan kudus Luar biasa Dan pemeliharaan Hidup kita dibawa kasih karunia Tuhan Dan tanpa lagi mempermainkan Karunia Tuhan Akan makin meningkat Kalau ini diiringkan Karena ini seringkali dilupakan Bahwa oh, ada satu tuntutan yang dahsyat Yang melepaskan kita Dari situ nanti kita sungguh-sungguh melihat betapa gentarnya ketika kita menerima tubuh itu. Aku tidak layak. Bukan kebaikanku, bukan istimewaku, tetapi Tuhan. Kami memang mendengar tentang kebenaran. Itu alasannya. Coba saudara perhatikan dulu, ya ayat 16, 17, 18. Coba kita lihat dulu dari ayat 16 Roma pasal 1 ya ayat 16 Coba Saudara perhatikan kalimat yang pertama Coba kita lihat kita baca bersama 1 2 3 sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil ya ayat 17 Coba kalimat yang pertama coba sebab di dalamnya nyata kebenaran Tuhan. Oke, okay? ayat 18. Ya. Sebab murka Tuhan nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Saudara mengerti, diawali dengan satu kata, sebab, sebab, sebab, gar dalam bahasa Yunani. Bisa disebut sebab, bisa disebut oleh karena, maka berarti ada alasan ada alasan di balik itu ada dasar ada pokok yang penting sudah lihat itu 16 17 18 sebab sebab sebab gar gar gar oleh karena oleh karena oleh karena oleh karena ada latar belakangnya Apa yang melatar belakangnya? Pengampunan. Apa yang melatar belakangi Kebenaran. Apa yang melatar belakangi Injil itu datang untuk menyelamatkan kita, yaitu pribadi Yesus. Karena membebaskan kita dari hukuman Tuhan. Ada latar belakangnya. Tidak ada kalimat, belum apa-apa. Saudara kirim surat, sebab. <laughs> Tidak mungkin. Tiba-tiba surat, sebab-sebab apa? Sudah harus menjelaskan dulu. Itu sebabnya, oleh karena, gar, gar, gar, gar. Oleh karena apa? Coba kita balik dulu. Siapa bilang perjanjian baru tidak berbicara hukuman Tuhan, murka Tuhan. Terlalu banyak ayatnya berbicara murka Tuhan. Tapi seimbang dengan pengampunan Tuhan. Dan kita hanya melirik sebelah mata pengampunan saja, kasih karunia saja tanpa kita tahu ada sesuatu yang mengancam hidup kita sebenarnya. Yang membuat kita sebenarnya tidak layak kecuali kasih karunia. Yaitu hukuman dan murka Tuhan. Harus dilihat latar belakang ini. Supaya kekristenan itu tidak dianggap gampang dan mudah. Supaya saudara tidak menganggap ya, memang sudah layak saya menerima kasih karunia. Enak aja, loh. Ada sesuatu. Coba kita lihat 2 Korintus 5 ayat 10 Dikatakan di situ sebab jadi selalu bicara sebab ini. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan. Kristus, Kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Menghadap ke sana untuk melihat apakah engkau sungguh menerima pengampunanku luput dari hukuman Tuhan, dari murka Tuhan. Supaya setiap orang beroleh apa yang patut diterimanya sesuai yang dilakukan dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Tidak ada yang bisa luput dari itu. Baik apa? Baik hanya satu, kata Yesus Tuhan yang baik. Selain itu tidak ada yang baik. Dan kebaikan manusia untuk mengangkat diri manusia tidak. Karena kebaikan manusia adalah identitas inherent dalam diri manusia. Bukan nilai tambah. Di situ letaknya. Roma pasal 5 ayat 9 lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya ya itu tapi jangan lupa latar belakangnya kita pasti akan diselamatkan dari apa? murka Tuhan jadi murka Tuhan itu tuntutan onisnya adalah keselamatan oleh karena apa? saudara pikir wah Tuhan itu pengampun kalau dia pengampun buat apa anaknya dikorbankan di kayu salib apa itu hanya eksiden itu rencana itu bukan eksiden bukan peristiwa secara yang mendadak kecelakaan yang menimpa Yesus bukan itu penting sekali maka dia tadi dikatakan keperkasaannya, keilahiannya Yang orang lain tidak lihat Ayat-ayat tadi yang kita baca Kita pasti diselamatkan Kita pasti diselamatkan Saudara percaya kita pasti diselamatkan dari apa? Murka Tuhan Jangan lupa tuntutannya adalah murka Tuhan Seharusnya kita menerima ponis murka Tuhan Seharusnya karena itu bisa bebas dari murka Tuhan yang dasyat itu. Rasa syukur saudara, hormat dan respek saudara kepada Yesus. Luar biasa. Saudara akan berjanji membuat komitmen yang baru. Aku akan lebih taat lagi. Aku akan lebih percaya lagi. Aku akan lebih melayani lagi. Aku akan lebih, lebih, lebih lagi. amin Kalau jemaat disadarkan dengan hal yang seperti ini saya percaya ada satu kegerakan yang luar biasa di tengah jemaat. Karena umat Kristen khususnya Protestan seringkali tidak menghargai ini. Karena dia hanya dicekoki dengan anugerah, anugerah kasih karunia. Kasih karunia, kamu terima anugerah kasih karunia itu latar belakangnya apa? Sebab sebab sebab, sebab sebabnya apa? Kita lihat dulu. 1 Tesalonika 1 ayat 10. Coba kita lihat dulu. Siapa bilang perjanjian baru tidak berbicara murka Tuhan. Dia bicara tentang keselamatan, kepastian selamat. Tapi jangan lupa dia berbicara latar belakangnya juga. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga. Yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Siapa namanya? Jelas. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Nggak ada Nabi lain. Tidak, yaitu Yesus. Yang coba menyelamatkan kita dari, dari murka yang akan datang. Murka itu menjadi tuntutan. Engkau ingin bebas dari tuntutan. Yesus datang sebagai hakim. Dia akan menghakimi, kau menerima aku atau tidak untuk bisa diselamatkan. Karena murka itu sudah pasti. Tapi bagi orang percaya keselamatan itu juga pak pasti. Tapi kita seimbang. Karena itu jangan mempertentangkannya. Coba kita lihat. 1 tesalonika 5 ayat 9. Karena Tuhan tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus junjungan ilahi kita. Amin. Oh, kita ditetapkan. Saudara bersyukur, berterima kasih. Bagaimana cara kita bersyukur dan berterima kasih? Mungkin tak. Makin-makin percaya, Makin berserah, mungkin aku ingin melayani engkau, Karena rasa syukurku, Aku semestinya menerima murka Tuhan. Kalau ini, Coba kita menjadi prinsip kita. Selama ini kita sudah dininah bobokkan, Dengan sesuatu kasih karunia Tanpa kita mengerti latar belakang. Seolah-olah hadiah ulang tahun. Murka itu pasti datang, Dan tidak dibatalkan. Itu jadi tuntutan. Jadi tuntutan terus. Karena itu saya mengerti sekarang. Mengapa diajarkan dalam doa Bapak kami tidak cukup sekali. Tapi dibaca terus-menerus. Bapak, ampunilahkan segala kesalahan kami. Karena murka itu selalu menun, menuntut. Ampuni. Dan kita menerima pengampunan. Tuhan mendengar pengampunan. Karena Yesus dosamu sudah diampuni. Karena pekarya, kri, Kristus pekerjaan, Kristus pengorbanan, Kristus penebusan, Kristus penderitaan, Kristus. Dari situ, Zakaria pasal 7 ayat 12. Zakaria pasal 7 ayat 12. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu ambril. Supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya Dengan perantaan para nabi yang dahulu Coba perhatikan kalimat terakhir Oleh sebab itu datang murka yang hebat Murka yang hebat dari Tuhan Tadi perjanjian baru sekarang perjanjian lama saya balik Nah, Saudara pikir oh itu perjanjian lama, perjanjian baru pun berbicara murka, tapi dia berbicara pengampunan anugerah, anugrah keselamatan oleh karena Yesus. Tapi latar belakangnya berulang-ulang saya tegaskan supaya kita seiring sampai akhir zaman. Daniel pasal 8 ayat yang ke-19. Lalu berkatalah ia, "Ku beritahukan kepadamu apa yang akan terjadi." ...pada akhir murka ini. Sebab hal itu mengenai akhir zaman. Jadi ketika kita menghadap pengadilan... ...tuntutan berbicara murka... ...tapi kita punya pembela yang agung. Yesus berkata, aku sudah menebus dia. Oh, oh. Amin beri kemuliaan bagi dia. Dasyat, luar biasa. Dan itu akan membuat kita gentar terus. Bukan, ah, seenaknya. Kita lihat. Matius pasal 3 ayat 7 ini perjanjian baru. Tetapi waktu ia melihat banyak orang parisi dan saduki datang untuk dibaptis. Untuk dibaptis. Berkatalah ia kepada mereka. Hai kamu keturunan ular beludak. Siapakah yang mengatakan kepada kamu. Bahwa kamu dapat melarikan diri. Tolong sambung. Dari murka yang akan datang. Jadi jangan saudara pikir setelah di baptis tuntutan itu tidak ada. Tuntutan itu selalu ada. Tetapi pembebasan juga selalu ada. Nah dari situ dua seiring dua rel ini akan membuat kita berjalan di atas kehendak Tuhan. Karenanya murka itu dia berbicara. Jadi bicara kebenaran tapi bicara murka. Ayat 18. Sebab murka Tuhan nyata dari sorga atas segala apa? Kepasikan dan kelaliman. Sebabnya tadi kata gar itu sebab murka, orge. Berat. Ada sesuatu yang di atas. Kalau gusar itu ya... Masih kecil, marah, meluap, murka. Oh di atasnya, tidak ada yang dapat menahan dan tidak ada yang dapat menghentikannya. Itu murka. Murka Tuhan dinyatakan apokalupto, akar katanya, karena untuk menunjukkan dalam bentuk kata dahulu dan sekarang, jadi murka itu. Maka disebut apokaluk Tetai. Jadi dahulu dan sekarang. Jadi dulu terus. Sebagaimana dia katakan jika engkau makan buah ini, engkau pasti mati. Dari situ. Murka itu dinyatakan. Bagaimana murka itu bertentangan dengan kebenaran tuh? Tuhan. Tuhan sudah membenarkan kebenaran. Lalu untuk menghubungkan antara murka dan kebenaran Tuhan, hanya lewat salif Yesus. Itu yang menghubungkannya. Itu yang membuat kita sungguh-sungguh. Ya, Jadi jangan salah kebenaran Tuhan itu, bahwa Tuhan mau mengampuni tanpa murka, karena saudara baca salah. Sebagaimana dalam 1 Samuel 1 ayat 22, Eli mengampuni anak-anaknya tanpa menuntut anak-anaknya. Tuhan tidak berseperti itu. Buktinya anak Eli mati semua. Karena murka itu tetap. Hanya satu yang menebusnya, kematian. Siapa yang mati buat kita? Yesus. Jangan malu dia ejek wah oh, mau mati tidak apa-apa. Pertanyaan saya, siapa yang mati buatmu? Kamu yang mati buat Tuhan. Kenapa ayat 18 ini dilanjutkan tadi? Atas segala kefasikan, Ya, atas segala apa? Kepa, Kepasikan dan kelahiran. Ada kata dalam bahasa aslinya epi. Mengungkapkan unsur permusuhan. Against. Berlawanan. Kepastikan sebetulnya diterjemahkan dari kata Yunani ashebia. Ashebia. a Diawali dengan kata A. A berarti tidak kan. Tidak. Sebia dari kata sebestai. Taat menyembah, respect mengagumi. Artinya, asebia tidak taat, tidak menyembah, dan tidak respect dengan dia. Itu kelaliman. Kelaliman itu sebetulnya bahasa aslinya: adekia, adekia diawali dengan kata a lagi dikia dikia artinya adalah kebenaran ya kelakuan yang berlawanan disebut ketidakbenaran. Ketidakbenaran. seperti ayat yang ke-17 tetapi semua ini kita lihat nanti akan berkembang asyebia adekia Berkembang kata-kata ini Hamartia Tidak mencapai sasaran Tidak seperti yang diinginkan Tuhan Oh itu berat Apakah hidup kita ini sudah diinginkan Tuhan Apa gunanya Tuhan menciptakan kita Kalau tidak pikiran dia Kita hidup seperti keinginan dia Lebih berat lagi Tetapi kebenaran Tuhan itu jadi ketidakbenaran kita dibenarkan oleh Tuhan. Coba kita lihat Roma pasal 3 ayat 5. Ya. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan, tolong sambung apa? Kebenaran Tuhan. Apa yang akan kita katakan? Tidak adilkah Tuhanku? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya, Coba Jika dia menampakkan murkanya Ada yang berani berkata tidak adil Orang engkau tidak benar Kau tidak punya kebenaran Kebenaran datang daripada saya Murka itu datang Itu yang dimaksudkan Dan saya kagumin sekali Kalau Ayat 17 berbicara Kebenaran yang dikai syune, tapi dia berbicara kebenaran pada Roma ini aletas aletas aletia ya kebenaran aletes aletia aletes aletes aletia kebenaran nah kebenaran yang mana supaya dapat menghapus murka Tuhan Yohanes 3 ayat 16 aku lah jalan Kebenaran, aletia. Yesus menyatakan aletianya Tuhan. Bukan berbanding dengan dikai syune, Tapi berbanding dengan aletia. Aletes. Jadi kebenaran yang penuh telah menyelamatkan kita. Amin. Kalau kita tahu itu hanya dalam pribadi Yesus. Oho. Kita tidak kalah untuk rela berkorban Demi Yesus kan Yang sudah menyelamatkan kita Yesus tidak minta berkorban untuk dia Dia cukup berkata Pikul salibmu aja Udah cukup Apa yang Tuhan taruh sebagai salibmu Pikul Karena kuku itu enak Karena dia yang akan menanggungnya Ringan apa sebabnya disebutkan asybiyah adekia ya yang disebutkan kejahatan tadi ya, yang disebutkan ketidaktaatan tadi itulah adam dan hawa kan tidak taat saja tidak taat saja dan ketidaktaatannya menjalar punya anak ditanya kain adekmu di mana tidak tanggung jawab dia Emangnya saya penjaga adikku Dia lupa dirinya kakak Biasanya kakak harus jaga adiknya Terus menerus Lalu Tuhan buat daftar Melalui inspirasi kepada Paulus ini Daftarnya kepasikan dan kelaliman manusia Baca ayat 21-32 Nanti di rumah baca selama ayat 21-32 Itu daftar kefasikan dan kelaliman manusia Saya sudah buat daftar Ada enam ya, Tapi nanti saudara bisa lebih mengembangkan lagi Ada enam Yang pertama Saya lihat Daftar saya dulu ini Nanti bisa dilihat dari ayat 21 Sampai ayat 32 Saya membuat daftar Satu, kemunafikan dalam beragama Jadi kemunafikan itu Lebih banyak dalam beragama Daripada di pasar ya Di tempat-tempat Orang beragama jauh lebih banyak Kemunafikan daripada di pasar Pasar apa adanya Yang kedua Kecenderungan hati yang sudah rusak Yang kedua Kecenderungan hati Yang ketiga Kerusakan Pernikahan dan hubungan manusia Sebelum disahkan Diakui oleh dunia Paulus sudah berawas-awas Di sini Ada homoseks, Ada lesbian Apapun dalilnya perbuatan, itu tidak benar. Tidak usah pakai, ya yang penting kita mengasihi orangnya. Gak usah itu dianggap membenarkan tindakan itu. Kalau mengasihi, buat dia bertobat. Itu mengasihi. Kalau mengasihi, menerima kehadirannya tetap dalam dosanya. Itu bukan mengasihi. Jangan salah. Oh, demi pelayanan, kita harus menerima: "Jangan-jangan ya, berdalihlah dengan kebenaran Tuhan. Jangan berdalih, itu kerusakannya. Ya, kerusakan cara berpikir yang keempat, yang kelima, kerusakan etika manusia, yang keenam, yang terakhir, yang paling populer di tengah dunia ini, jualan agama, rupanya." Dari dulu jualan agama itu sudah biasa. Nah saudara dari ayat 21 sampai 32. Coba buat daftar lagi di rumah. Banyak waktu kan sekarang ini. Kita buat daftar dari situ. Dari situlah letaknya kita bisa melihat. Bahwa kita sungguh-sungguh perlu Yesus. Amin